Jangan-jangan ekspektasi kita dan juga ekspektasi teman-teman kita tuh Memang nggak align gitu Jadinya mau kayak apapun kan Kalau kalau dari ekspektasinya aja nggak align uh, Mungkin nggak akan ketemu Jadi kalau kalau udah di posisi seperti itu uh, Mending tanya sih Dan juga komunikasikan Sebenarnya ekspektasinya kita dan ekspektasi teman-teman itu apa Nah biasanya dari sana Terus jadi ketemu nih gapnya Nah terus kalau udah ketemu gapnya sih ya pilihannya antara kita mungkin bisa catch up untuk tutup gap itu atau mungkin ya ya mungkin find another positions yang mungkin lebih match gitu dengan dengan kita maksudnya even Selamat datang di ceritanya developer. Podcast yang menampilkan developer, programmer atau engineer Indonesia inspiratif yang tersebar di seluruh dunia. Bersama saya Riza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 Mas Evan Purnama Halo Mas Evan, gimana kabarnya? Ya, halo Mas Riza, baik, Alhamdulillah Udah lama gak ketemu kita Iya, udah lama gak ketemu ya Iya, <tuh> karena pandemi juga <tuh> Lagi mana sekarang? Sekarang di Semarang, Mas ya? Oh, di Semarang Iya, iya iya, <tuh> iya. Oke, kalau gitu kita ngobrol-ngobrol nyantai ya Santai, oke siap Nah, saya pengen tahu nih Awal Mas Evan ini tertarik belajar pemrograman. Kapan dan bagaimana ceritanya? Uh, Oke, okay. um, mungkin saya agak agak nggak um, terlalu ini ya, nggak terlalu sama dengan teman-teman programmer pada umumnya yang dari kecil suka programming gitu ya. Saya justru dari dulu tuh nggak terlalu suka sih sama komputer. Maksudnya bisa dibilang um, orang yang orang yang nggak terlalu suka lah sama oprek-oprek komputer terus. Terus dengan uh, programming terutama gitu Kan waktu daftar kuliah pun Walaupun engineering Tapi saya nggak memilih sama sekali Yang berhubungan sama Computer science Atau computer engineering um, Pas masuk Itu malah Pas masuk kuliah Itu malah banyak Dengar cerita tentang Entrepreneurship Tentang Apa namanya Company kayak Facebook Google Segala macem Malah jadi Terekspos Kalau ternyata keren juga Karena apa namanya Industri Industri komputer gitu Terus mulai Belajar Terkait website, bikin website jualan, kayak gitu-gitu. Terus kemudian, oh ternyata keren juga ya, bisa bikin web dari cuman ketik-ketik itu, terus kemudian bisa diakses banyak orang. Nah, saat itulah terus mulai suka sama uh, programming. Jadi, walaupun waktu di kuliah kan dulu kuliahnya teknik elektro, itu ada diajar sedikit-sedikit programming, cuman nggak suka. Tapi begitu ada web development, kita ngetik terus keluar Gambarnya ada bisa diakses banyak orang. Nah, itu hmm, jadi suka sih. Mas. Yeah, yeah, yeah. <laughs> karena karena itu sih. Terus jadi kayak, wah ini kayaknya kalau kita uh, mengetik sesuatu, uh, kemudian ada ada some kind of like flow atau mungkin kayak bisa nyimpen data somewhere. Ya gitu-gitu terus langsung bisa dinikmati orang lain. Kok kelihatannya seru gitu ya. Gitu sih. Yeah, jadi yeah. mulai saat itu, mulai saat kuliah di tengah-tengah gitu, baru okay. suka. Mm kliknya berarti ketemu enak uh, sukanya itu pada saat uh, pemrograman web ya. Iya, uh, uh, karena langsung oh. ya, langsung, karena langsung kita kasih hasilnya gitu ya. Cuma tinggal kasih link terus langsung ini langsung kelihatan gitu. Iya, iya, iya. Apa web juga salah satu ini ya, platform yang cukup universal dan uh, cenderung lebih mudah dipelajari karena toolsnya lebih sederhana gitu kali ya. Iya, betul. Betul, betul. Hmm. Oke, wah menarik juga ya awal, awal mulanya. Terus uh, itu semester berapa ya waktu kuliah? Semester 4 kalau nggak salah ya. So, semester tahun 4 tahun ya, berarti kedua, pertengahan gitu ya. Iya, tahun kedua kuliah. Tahun waktu kedua itu kuliah. spiritnya sebenarnya pengen bikin, kan ya entrepreneur tadi terus bisa jualan produk di internet gitu. Tapi oh. terus kemudian belajar web, malah jadi agak lupa tuh yang sisi jualan-jualannya itu malah lebih, lebih ke web development malahan jadinya. Jadi kayak, oh ini asik juga nih ngoprek HTML, PHP terus, kemudian ya, macam-macam selanjutnya. Hmm. Oh, berarti dari kecil sampai kuliah pun itu belum tertarik. Ada ketertarikan sama sekali sama komputer pas yeah. ketemu web, baru tertarik ke sana gitu ya. Betul-betul iya, kayak nggak hmm. mungkin. Karena sama sekali nggak pernah terekspos gitu ya, terkait oh. potensinya gitu. Oke, okay. ya. nah. Setelah itu langsung intensif belajar pemrograman sampai lulus kuliah Boleh mungkin boleh lanjut diceritakan bagaimana pengalaman pekerjaan setelah kuliah Ya jadi waktu itu terus kemudian mulai mungkin saya tipenya yang kalau misalnya suka gitu juga terus jadi Jadi sangat intens ya untuk belajarnya jadi kalau, kalau misalnya sendiri, kan dulu juga sempat kesusahan kalau misalnya cuma belajar dari internet. Kayak lama gitu, ya, ngerasanya kayak waktu paham CSS aja. Saya lama banget karena belajar sendiri, terus baru sadar CSS itu apa. Ketika mulai ngobrol sama teman sih, um, kayak yang, yang ternyata yang suka sama web development dan juga yang suka sama programming. In general, itu ternyata banyak sih di circle saya gitu. Um, ya orang-orang jurusan computer science kayak gitu-gitu juga relatif banyak yang Suka ya obviously ya, cuman waktu itu uh, Terus banyak ngobrol juga Akhirnya mulai cari Hal-hal yang bisa uh, Dipakai Untuk belajar, misalnya saya join Suatu organisasi di kampus Masuk di department um, Media dan IT Kemudian ikut di Pengembangan webnya misalnya Atau cari-cari part time Um, kerjaan yang berhubungan sama web development misalnya kayak gitu sampai akhirnya lulus kuliah sih sampai akhirnya lulus kuliah selalu um, banyak kegiatan yang berhubungan sama web development um, ataupun programming in general jadinya dan juga selama kuliah sih saya rasa banyak interaksi sama teman-teman yang um, passionate dan ya maksudnya sampai sampai sekarang juga lalu dilihat memang mereka sangat passionate dan dan kelihatannya memang sampai sekarang pun juga pada sukses-sukses ya di bidang uh, industri IT gitu ya jadinya kayaknya uh, cukup beruntung di, di circle yang circle yang tepat sih juga waktu itu. Oke, nah ini kan uh, Mas Evan ini kan kuliahnya di Singapura ya NTU ya? Iya di NTU betul. Hmm. Nah uh, boleh tahu nggak sih gimana uh, apa ya ekosistem uh, startup ataupun Komprograman di sana, belajarnya di sana mungkin apa kayak networking, meetup dan lain-lainnya mungkin bisa diceritakan? Ya, dulu waktu kuliah di Singapura um, pas akhir akhir mulai mulai tahun ketiga atau ke tahun keempat sebelum lulus itu jadi mulai terekspos sama kayak tech talk gitu kalau di sini ya kayak tech talk tuh cukup sering. Di sana juga ada hacker space juga terus sering ikut kegiatan-kegiatan apa namanya talk talk seperti itu terus kayak di kantornya Google Singapura, atau di kantornya uh, Amazon di Singapura misalnya, atau di, di any, any place gitu, uh, didatengin gitu. Waktu itu kalau saya bandingkan dengan di Indonesia, pada saat itu sih jauh lebih rame ya di Singapura, teh ekosistemnya ya. Di, di Indonesia ataupun di Jakarta waktu itu, um, pernah beberapa kali main, uh, agak lebih jarang. Kalau di kalau di Indonesia atau di Jakarta pada saat itu itu lebih ke kayak startup, startup ngobrolin tentang sisi bisnisnya. Sedangkan kalau di Singapura pada saat itu kayak ngoprek ngobrak um, kayak misalnya the Tools apa, terus kayak ya kayak tech talk sekarang lah gitu. Kan apa namanya? Um, sekarang juga banyak nah kalau sekarang-sekarang ini dibandingkan kayaknya justru di Indonesia atau di Jakarta ataupun di kota-kota lain itu lebih ramai kayaknya Indonesia. Jadi kayak cepat banget gitu ininya um, progressnya tapi pada saat itu sih saya mungkin agak beruntungnya di Singapura juga pada saat itu lebih ramai ya. Jadi kayak lebih lebih terekspos banyak pada saat saya kuliah di sana gitu. Hmm. Jadi pas kuliah itu ikutan meetup-meetup uh, di luar sana di uh, itu ya itu ikut, ikut, ya? Ikut-ikut, ikut. ikut, ikut. Nah, dan juga cari ini sih, cari opportunity misalnya uh, part time gitu misalnya. Oke. Okay. Ya. Oh iya. Uh, dan apa kegiatan di kampus juga ada nggak sih yang berhubungan dengan uh, ya ini meet up, pemrograman dan lain-lain? Uh, ya yeah. di kampus kalau yang diselenggarakan langsung dari kampus nggak um, terlalu banyak. Menurut ada terlalu, sih ya? beberapa beberapa event tapi itu ujung-ujungnya lebih kayak ke hiring ataupun ke apa namanya workshop gitu um, kalau yang dari kampus ya. bukan oh, nyari, nyari talent ya? Hmm, hmm, hmm, hmm, hmm. nyari talent gitu. Jadinya ya mungkin bagusnya. Terekspos juga di opportunity ya, opportunity oh, ternyata kalau jago nanti bisa kerja di sana gitu misalnya, gitu. Nah, uh, mungkin uh, apa boleh lanjut diceritakan uh, setelah lulus akhirnya bisa sampai menjadi co-founder dan CTO-nya Kiskas gimana? Ah, itu co-foundersnya Kiskas itu salah satunya Mas Delta dan juga uh, Mas Muhammad itu dulu nge hire saya waktu saya masih kuliah, jadi saya terma termasuk dari beberapa startup yang saya bantuin Sebagai part-time programmer Nah terus ya singkat cerita Saya lulus kuliah Terus kemudian beberapa kali Pilih tempat kerja gitu Sempat kerja di tempat lain juga dulu um, Sekitar beberapa bulan Tapi terus kayak ngerasa kayaknya Lebih cocok kalau di startup waktu itu Kerja di semacam IT agency gitu um, Terus kemudian Kayaknya pengen yang, pengen yang startup yang benar-benar masih kecil banget gitu. Jadi biar rasain entrepreneurship. Enggak bayangin kalau terus um, jadi co-founder gitu sih. Cuman waktu itu emang, emang bantuin secara um, profesional Terus kemudian full time. Tapi terus kemudian pivot sih. Jadi terus kita bikin case gas. Terus ya masuk jadi, jadi co-founder gitu. Jadi dari 2013 onward. Terus udah mulai masuk di... Discuss sebagai co-founder berarti dari 2011 atau 2012 itu sebenarnya udah bantuin di startup sebelumnya gitu. Oke, okay. uh, berarti awalnya itu sebenarnya part time dulu, kemudian full time, baru diangkat jadi co-founder gitu ya? Iya, yeah, karena pivot sih, huh? karena, pivot, hmm, karena kayak, pivot. kayak bikin company oh. baru yuk gitu. Oke, okay. pivot dari perusahaan apa menjadi perusahaan apa sekarang kalau boleh? Dulu badan. namanya, dulu namanya One Six itu dulu di di bidang education, jadi kayak kita bikin tools buat tutor online gitulah lah, tutor online, terus kemudian, biar, biar mereka, lebih gampang, ketika ngajar, ke student-studentnya gitu, cuman gak gak, gak, gak, dapet directions, dapet, some kind of, um, mungkin kayak, pre gitu, cuman, ya gak gak, gak, gak pick up gitu, terus, kita, start another company, yang mungkin fokus, yang fokusin di, di more general, um, segment jadi bukan di education, tapi di, ya, B2B gitu, bikin, Entitas baru, terus sudah ya masuk sebagai co-founder di situ. Oke, jadi begitu dibikin entitas baru baru di di invite menjadi co-founder gitu ya? Iya iya. Oke. Dan, dan ini adalah perusahaan pertama dan sampai sekarang masih di sini ya? Hmm, iya betul. Luar biasa. <laughs> iya. Sudah berapa lama? 2013. Dari 2012 ya? Oh iya kalau kalau dihitung dari itu sih dari 2000, 2012. 2012. 2012-2013 iya. ya. 8 tahun ya? Iya. <laughs> Oke, okay. nah, um, kalau momen atau kontribusi yang membanggakan selama jadi developer, ada gak sih? Iya, dulu waktu kuliah, yang ada beberapa fase yang, yang waktu kuliah sih, saya ngerasa bangga tuh waktu dulu kan ikut di organisasi gitu, organisasi mahasiswa Indonesia di Singapura di NTU. Pada waktu itu terus bikin pertama kali, namanya kayak e-commerce gitu, pintu shop buat teman-teman buat pada. Pada beli sesuatu, terus kemudian bisa dikirim ke orang sebagai exam visa kayak gitu-gitu. Karena belum pernah ada sebelumnya, kayak e-commerce site yang buat itu, terus kita um, bikin, saya berdua gitu sama teman namanya Aruna Harsha. Sekarang situnya dekorumah, terus itu kita bikin pintu shop itu um, niat banget gitu. Maksudnya sampai lembur-lembur jam 3 pagi, jam 4 pagi kayak gitu. Besoknya kemudian dipakai, Terus banyak dibicarakan orang sih, kayak, oh keren nih websitenya, kayak belum pernah ada kan soalnya Terus jadi jadi ngerasa seneng sih, maksudnya ngerasa, oh ternyata yang diketik-ketik di komputer tuh bisa dipakai orang dan dibicarakan gitu Nah itu pertama kali, ini sih ngerasa ngerasa istilahnya kayak bangga, yang kita bikin tuh memang beneran bisa dipakai dan, dan dibicarakan gitu <laughs> Itu one of the moment yang terus kayaknya seneng nih jadi... Jadi, uh, programmer gitu. Hmm, jadi, apa ya dampaknya langsung berasa gitu ya? Iya, iya. Hmm. Nah, kalau sebaliknya, yang memalukan ada nggak sih selama berkarir di dunia development? Yang memalukan biasanya kalau yang pertama kali, pertama kali gitu ya. Malu misalnya ketika udah, misalnya udah jalan, company-nya terus kemudian ngerasain pertama kali sistemnya crash atau down in the production gitu. Itu kan rasanya malu ya, karena... Ya maksudnya kan belum pernah di kondisi seperti itu Terus harus ngapain, bingung, malu Terus um, mesti gimana ya gitu-gitu Cuman ya makin lama terus malah malah belajar Itu gimana caranya Terus selain itu kayak um, Misalnya kita masuk ke sebuah Tim Atau misalnya kita coba, coba kerja bareng um, Di suatu tim Ngerasa kurang maksimal Pernah sih um, ngerasa kurang maksimal Mungkin karena um, miskomunikasi Ataupun karena Ya apapun, terus kemudian kayak ngerasa kontribusi kontribusinya tuh kurang gitu. Terus kemudian misalnya dibilangin kalau kok um, codingnya kurang bagus, atau kontribusinya kurang besar, atau kayak kamu sebenarnya ngapain aja gitu misalnya kerjanya. Nah itu hal-hal yang bikin, bikin bisa dibilang memalukan tapi juga ya mungkin normal ya, cuman itu yang bikin... Kadang-kadang kita bisa introspeksi, ya. Terus, kayak gimana caranya lain kali kalau misalnya di posisi seperti ini enggak, Nggak enggak terjadi lagi gitu. Jadi, okay. <laughs> kayak gitu sih, Mas. <laughs> Mungkin sampai hmm. sekarang pun uh, pernah terjadi baik sebagai... Hmm. Orang yang kurang kontribusi Atau sebagai orang yang mungkin uh, Sebaliknya gitu Tapi nggak sadar Padahal itu bikin Bikin gak enak juga gitu kan Nah kalau misalkan Kita merasa nih Kita pribadi kayak Introspeksi dan merasa Kontribusi kita kurang Di suatu perusahaan Biasanya apa sih yang Sebaiknya kita lakukan? Kalau udah Kalau udah terlanjur um, Ditegur gitu ya misalnya um, Ya kalau udah kayak gitu Mending tanya sih Maksudnya Jangan-jangan Ekspektasi kita Dan juga ekspektasi Teman-teman kita tuh Memang gak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 tutup gap itu atau mungkin ya ya mungkin find another position sih yang mungkin lebih match gitu dengan dengan kita. Maksudnya even in the same organization tapi misalnya um, posisi lain yang yang mungkin memang lebih match gitu. Bisa jadi. Yang penting malah malah kalau udah terlanjur kayak gitu be open sih yang paling benar inti, menurut saya inti. Ya, intinya sebenarnya komunikasi ya, apapun dikomunikasikan gitu ya. Kita pengen tahu uh, kita di hire ekspektasi perusahaan itu seperti apa, apakah uh, selama sekian bulan kita di sana kontribusi kita sudah sesuai dengan ekspektasi mereka atau belum gitu ya hmm, iya, iya. dan gak, gak cuma di, di company ya, kadang-kadang kayak gini hmm. juga di community atau mungkin kayak yeah. kita, um, ya any organization ya hmm. Hmm, any organization, oke okay. nah uh, kalau mentor nih, ada gak sih mentor uh, di awal-awal karir mungkin pada saat itu yang membuat apa ya atau seseorang yang dianggap sebagai mentor lah gitu ya ya banyak banget sih um, mentor dari dari kuliah tuh kuliah tuh banyak banget ya misalnya kayak mas mas levi um, yang sekarang di ruang guru dulu di hijab itu kan kakak kelas sma juga ya jadi relatif sering ngobrol terus um, sering ngajarin juga um, terus ada itu sampai sekarang juga sering sering interaksi um, ada di, di kampus ada dulu ada Mbak Nia itu juga dulu seangkatannya Mas Levi yang, yang ngajarin Ruby on Rails gitu dari dulu. Terus ada banyak banget ya, ada Hamdani yang sekarang di Google dulu juga banyak ngasih insight-insight. Ada Adit Renardus Praditya sekarang di Facebook. Nah itu dulu teman di banyak organisasi bikin-bikin web segala macem. Ada Novandi itu juga sekarang di Google atau Microsoft agak lupa um, Aruna Harsa tadi yang yang barengan ngerjain Photoshop itu juga um, apa namanya uh, inspirasi itu semangatnya luar biasa uh, waktu apa namanya ngerjain apapun banyak banget mas uh, misalnya setelah itu diturut ada ada Nino yang dulu sempat mau coba bikin startup bareng tapi terus um, akhirnya kerja apa sendiri-sendiri. Terus ada Budi, Mas Budi, yang sekarang di link aja. Mas Delta dulu juga um, mentor dari dulu, Mas Delta sekarang CEO Kiskas. Dulu juga uh, programmer terinspirasi um, inspirasi. Ada Doni, sekarang um, Tokopedia. Mas Arya Hidayat itu jelas sangat inspirasi ya. Saya kenalnya juga dari komunitas kan belum lama ini, 2-3 tahun terakhir pernah saya mintain tolong ngobrol-ngobrol di Jogja juga. Nah itu sangat inspirasi sih Maksudnya pertama kali ngobrol sama orang yang Yang kan bisa dibilang World class ya World class dari Indonesia Ngomong in the same language um, Terus kemudian Ya yeah, reachable Jadi sangat terinspirasi sih Sama Mas Arya Yang lain begitu udah di Indonesia Mas Rizal Wahmi juga sangat inspirasi Mas Sofian, Mas Rizki Mas Enki Mas Kyo Banyak banget Mas oh, Bisa <laughs> Ya. ya, kalau kalau apa kalau kayak Mas Arya, terus ada beberapa teman-teman yang udah di apa di Google, Facebook dan lain-lain itu udah masuknya udah ke idola kali ya udah. Ya. <laughs> ya maksudnya <laughs> tapi pernah ini sih, jadi, yang penting iya. pernah ngobrol sih. Jadi kalau hmm. kalau pernah ngobrol, ya mungkin walaupun dari dari sisi uh, mereka yang nggak menganggap uh, <laughs> mementorin saya, tapi mungkin saya jadi kayak oh kayak gini ya gitu benchmarknya gitu ya. jadi kayak ya mentor nah. jenis mentor kan banyak ya nggak mesti harus hands on ke kita gitu kan iya iya ya. Kayak hanya sekedar diskusi ngobrol aja itu udah termasuk bagian dari mentorship sebenarnya kan? Iya betul-betul One way or another Oke, okay. nah kalau apa sekarang nih hmm. Boleh tahu nggak eh, si Kiskasnya sendiri sudah eh, di tahapan mana Dan biasanya kesehariannya Mas Evan itu sebagai CTO dan co-founder itu seperti apa sih? Kiskas sendiri mungkin dari sisi company udah jalan um, 8 tahun tadi Terus dari sisi... Produk kita mungkin udah dipakai seribuan company. Um, terus size of company sekitar seratusan, seratus mungkin sekitar itu. Engineer-nya sendiri 70 an orang mungkin sekitar. Dari sisi uh, apa namanya keseharian sendiri kita macam-macam mas. Maksudnya karena uh, mungkin nggak cuman passion di, di bidang tehnya ya. Tapi juga akhir-akhir ini di-growth dan juga... Uh, User acquisition ya, jadi kayak banyak involve di di hal-hal related ke digital marketing, marketing, user acquisitions, terus metric related to that, terus um, gimana caranya improve produk biar ningkatin growth dan juga gimana caranya ngepasin positioning market, gimana cara nge align tim dan juga challenging juga sih um, ini kan full remote tapi apa namanya kayak banyak onboarding proses uh, timnya. Banyak problem juga pastinya Yang gimana kita coba ngesolve gitu-gitu eh sih mas Untuk codingnya sendiri mungkin agak-agak Berkurang ya porsinya Cuman ya masih Ya berusaha tetap masih bisa lihat lah Kalau untuk core-core produknya Tetap tahu um, Mana codingan yang Yang perlu dijaga gitu Ya ya ya Kalau co-founder Agak susah ya di satu posisi ya, harus loncat-loncat ya. Dimana eh, iya, iya, iya, ya. <laughs> Walaupun uh, statusnya CTO atau apapun gitu ya, biasanya bantu-bantu yang lain juga. Iya, betul. Ini kan uh, Mas Evan dari awal kan tadi sempat bilang, kalau emang udah tertarik ke entrepreneurship, startup, dan lain-lain. Itu apa sih yang bikin tertarik, uh, apa terjun ke dunia startup? Kayaknya kalau menurut saya itu memang pas tahun-tahun itu kan, sekitar tahun 2010 sampai tahun 2012 itu kan, Memang internet company Ataupun cerita-cerita tentang story Di balik itu kayaknya memang lagi dibikin hype ya Buktinya ada ada film kayak social networks Kayak gitu-gitu Di tahun itu Itu makanya memang banyak Banyak orang yang jadi tertarik Bikin jadi next Mark Zuckerberg gitu Jadi um, Biasa simpel itu sih Kayak pengen Pengen bikin produk yang dipakai Jutaan orang Terus bisa Bisa istilahnya um, Sukses dari sana gitu Jadi mungkin As shallow as <laughs> Gak, gak, gak, terlalu, gak terlalu punya apa namanya kayak visi yang sangat spesifik itu. Gak, gak juga sih, Mas. Jadi, emang mungkin terbawa tren aja. Oke, okay, terbawa trennya. Yeah. Oke. Okay. Tapi kira-kira uh, udah udah terwujud belum sih mimpinya kan kalau misalkan nonton sosial media apa uh, Mark Zuckerberg dan lain-lain itu oh, ya, si. kan produknya eh, kan sangat ini kan, sangat apa ya? Uh, B2C lah ya. Jadi banyak oh, yang pakai iya Kalau Kalau Kaskus lebih ke B2B kayak yeah. tidak se seksi katakanlah uh, GoTo exactly. atau uh. apa atau apa gitu. Tapi kan uh, sudah bertahan 8 tahun itu sangat luar biasa kan. Jadi kira-kira apa ya mimpinya udah tercapai belum sih kalau sekarang oh iya, makin makin dijalanin makin sebenarnya nggak terlalu pengen populer secara persen sih jadinya maksudnya itu kan dulu motivasi motivasi, motivasi anak kuliahnya sih. ya anak kuliahnya mm -hmm. ya terus kemudian setelah yeah. dijalanin kayak ya mungkin dari background diri sendiri dan segala macam yang berhubungan sama itu kayaknya oh, bikin bikin good company aja terus kemudian yang mungkin traction harus harus growth gimana pun daripada dapat harus growth cuman ya terus fokusnya kayak ya sustainability, long term plan, uh, being big in the long run, that kind of things jadi jadi lebih kayaknya cocok sih sama karakteristik diri sendiri gitu. Terus jadi um, jadi realistis sih, jadi realistis kalau memang mungkin bukan um, bergeraknya di bidang yang sangat hype atau seksi tapi ya ya maksudnya kita cukup bantuin Company-company yang seksi dan juga company-company yang yang yang big gitu, cuman um, ya kita di belakang layar gitu. <laughs> hmm. Akhirnya okay. kayak gitu sih, gitu. karena yeah. diri sendiri juga. Hmm. Ya, yeah. ini juga sebenarnya buat teman-teman yang mungkin uh, belum apa ya, kayak belum terlalu ngeh juga apa ya. Startup ini kan banyak ya, ada yang uh, yang kita pakai sehari-hari, ada juga yang nggak berasa gitu ya, kayak betungi hmm. gitu kan. Tapi sebenarnya Salah satu apa ya surga kalau menurut saya. Surganya kalau apa orang bikin produk itu adalah B2B. Kenapa? Karena uh, kita menjual kepada orang yang punya duit. <laughs> Dibandingkan <laughs> dengan yeah, cukupin ya cukupin itu cukupin. kan belum semuanya punya duit kan gitu kan. Yeah, ya, tentu, iya, tentu ya. Ya kalau iya. ini kan uh, perusahaan pasti dia butuh apa? Dia butuh sesuatu dan dia pasti ada duitnya gitu. Jadi <laughs> lebih terjamin lah gitu, gitu maksudkan gitu ya. Walaupun yeah. ya jumlah usernya mungkin nggak banyak, tapi jumlah nominalnya agak lebih gede gitu ya. Yeah. Ta tapi kalau misalnya di KISCA -Kis sendiri, kalau misalnya jumlah customersnya mungkin customer tuh kan definisinya yang company yang bayar ya mungkin kayak seribu. Cuman kalau end, end users yang yang mungkin sadar ataupun nggak sadar itu Um, pernah pakai inway gascas uh, produk itu uh, 50 juta lebih sih uh, 50 juta orang. Jadi ya uh, mungkin dari sisi end users mungkin banyak cuman ya mungkin gak ada yang tahu. Enggak <laughs> ya ada sebenarnya. Ya. <laughs> ya, <Yeah. Yeah>. oke. <Okay. laughs> Seru-seru-seru. Oke, okay. di luar uh, pekerjaan nih ada ada hobi yang lagi digandrungi? Kalau saya hobinya dari dulu sebenarnya basket. Waktu sampai hmm. sebelum pandemi itu juga mungkin seminggu sekali lah. Mungkin pas lagi seneng, seminggu dua kali, tiga kali. Cuman begitu pandemi, terus langsung ganti sih. Ganti jadi sepedaan waktu itu. Oh, <laughs> terus okay. sepedaan, terus kemudian sekarang-sekarang catur sih. Online, gitu -gitu. Waktu... Online. Oh. Ya, catur online kayak gitu-gitu. Catur online? Oh. Iya, catur online. Bara-bara itu ya? Iya, <laughs> betul-betul. Terus, terus banyak, -banyak teman yang main, terus kayak, oke okay, kayaknya seru. Hmm. Dan kayaknya oh. ada teorinya ternyata kayaknya oke okay juga. Hmm. Oh, ini main bareng sama Levi jangan-jangan kemarin soal kita yeah, yeah. interview dia juga hobinya lagi Oh iya yeah, iya. Yeah. juga dia main sering juga. <laughs> Mungkin <Lumayan> seru ya. <laughs> <laughs> <Yeah, yeah. laughs> menarik-menarik. Oke. Okay. Nah, ada tips enggak sih buat teman-teman yang pengen jadi developer atau pengen bikin startup dan lain-lain? Oh iya, yeah. kalau kalau spesifik mm engineer yang yang mungkin tertarik di hal-hal, mungkin bikin syarat atau mungkin di leadership in general, itu mungkin um, saran saya sih bisa coba exercise, zoom in dan juga zoom out ya. Maksudnya, zoom, zoom out itu kayak kita lihat se-big se picture-big picture mungkin, kayak sebenarnya yang kita lakukan tuh ngapain, produknya ngapain, arahnya mau kemana, terus kayak um, posisi nya di mana, dan lain sebagainya gitu. Jadi zoom out yang benar-benar yang, yang keluar gitu dari dari sisi codingan kita, tapi di at some point harus bisa zoom in, zoom in, zoom in, zoom in-nya sampai bisa ngetrace error-nya di line berapa, terus nyambung ke service yang mana, gitu-gitu. Jadi, um, perlu di-exercise sih, zoom in, zoom out uh, skill. Oke, okay, jadi kayak kita tahu cara kerjanya secara umum, dan kita bisa deep dive ke dalam hmm. gitu ya, melihat uh, sampai ke baris-baris yang mana. Iya, iya. Oke, nah ini kan. Mas Eva kan lagi di Semarang nih. Di Semarang berarti uh, Kiskas juga atau full, full remote, remote semuanya full remote. dari berbagai yeah. Indonesia. Full remote ya. Ini di Semarang karena karena istri lagi uh, sekolah di sini jadinya nemenin full di sini. Oh. Terus ya sampai nanti. Oh, sebelumnya kalau nggak Jogja bukan ya? Iya, full, full, full, full Cuman karena sekarang full remote hmm. sampai tahun ini juga masih yeah. remote. Tahun depan ya mudah-mudahan hmm. pandemi cepat cepet berakhir. Cuman ya kayaknya tetap tetap bakal bisa remote sih. Ya kita lihat aja nanti. Oh tetap uh, jadi apa uh, udah permanen bakal permanen remote ya karena um, ya? belum belum bisa di announce oh. gitu ya cuman kayaknya nothing okay. nothing really stop that ya yeah. apa um, mumpung nih lagi di Semarang uh, Mas Evan bisa menceritakan nggak uh, iklim engineering di daerah Semarang Oh sayangnya saya di sini pas masa pandemi ya Baru dan ya. juga jadi kayak oh. ah, Belum banyak main sih mas Maksudnya Belum banyak Ya mungkin main cuma Lihat lihat Semarang Cuman Community kan juga off ya Semua hmm. di sini ya Masih Semuanya online ya Jadi kayak Kalau online kayaknya Semuanya sama-sama aja ya Sama <laughs> ya, ya Seluruh Indonesia sama ya, gitu ya. Ya. Kalau di Jogja gimana Oh kalau Jogja Bisa bilang Kita masuk Jogja itu 2013 Waktu itu sepi Ada sih event-event Tapi kayak event Tahunan gitu Jadi kita Kita bikin Tech talk, Waktu itu udah, udah jalan Mungkin seratus Seratusan event, 150 mungkin event. ya dua kali ngundang Mas Arya juga di ditekuk itu karena ngerasa sepi sih waktu itu kayak jarang banget orang ngobrolin teknologi tapi ngobrolin teknologinya gitu ngobrolin tentang gimana Elasticsearch kerja gimana um, database itu kerja gimana um, misalnya React JS, Vue JS dibandingin kayak apa hal-hal kayak gitu kan jarang dulu. Terus terus kita coba initiate itu. Um, di komunitas terus jadi sekarang sih kayaknya ya masih sampai sebelum pandemi jadi banyak company yang yang punya tiktok sendiri-sendiri sih which is good. Maksudnya kita jadi banyak belajar. Oke, okay, jadi dulu awal-awal di sana masih sepi terus sekarang sudah mulai ramai kali ya. Rame -rame. Salah satunya ya. juga juga ya. apa ya? Jadi inisiator di sana ya untuk meramaikan ya, untuk bikin TikTok sendiri ya. ya iya, iya. Hmm. Betul. Uh -huh. okay, okay. Bikin TikTok sendiri. Nah uh, hmm. kalau rekomendasi buku nih, ada gak sih rekomendasi buku atau buku terakhir yang dibaca? iya saya lagi baca sih saya lagi baca buku namanya uh, judulnya Crossing the Chasm mungkin bukan buku programming ya cuman ini ya lebih ya bukannya oh gimana caranya kita buat teknologi untuk masuk ke disruption gitu jadi bikin teknologi sendiri tuh kan nggak cukup tapi gimana caranya kita bisa ngedistribut dan nge teknologi ini ke ke customers gitu jadi ya mungkin Ya, ada ada kaitannya sama entrepreneurship Itu, kalau ya kalau buku rekomendasi Cara umum yang paling bagus menurut saya sih Ada dua, yang satu The Hard Thing About Hard Things, ini, ini tapi entrepreneurship Yang satunya The Effective Engineers Edmond Lau Itu yeah. itu bagus hmm. Oke, okay. ya, itu buku yang Sangat sering direkomendasikan di podcast ini Juga Effective Engineering oh, tadi, yeah. Buku yang <laughs> tadi yang pertama apa uh, The Hard Thing About Hard Things oh, ya, uh, The Hard About Hard Itu dua tentang startup ya, kalau nggak salah ya Mm, yeah, Produk yeah. lah ya, ya yeah, entrepreneurship, mm. product leadership juga mm. oke. Okay. Menarik, menarik uh, pilihan bukunya. Nah, uh, kalau ada teman-teman yang pengen uh, ngobrol, mungkin lewat sosial media yang paling aktif di mana ya? Mas Evan, um, paling aktif Facebook sama LinkedIn ya? Sekarang, Facebook sama LinkedIn. Um, Sekarang okay. lagi cobain Instagram karena saya, <laughs> saya sendiri gak, gak pernah in Instagram, cuman kan. Lagi ini ya, kita lagi lumayan fokus untuk uh, partnership sama Instagram juga terus Instagram API ah, kind okay. of things, Jadi kayak belajar main Instagram <laughs> Belajar main Instagram, ngepost uh, <laughs> foto-foto apa di Instagram? ah itu saya masih belum belajar kalau itu oh, masih belum belajar. oh belajar ininya ya, API-nya ya berarti ya tapi maksudnya user behavior itu kayak apa ternyata oh, banyak okay. yang suka live kayak gitu-gitu juga hmm ya ya ya ya oke okay. nah mungkin uh, sebelum kita udahan ada pesan penutup ya um, mungkin kalau yang belum tahu tentang diskas mungkin bisa dikunjungi diskas.com terus kalau misalnya Uh, hiring kita kita hiring misalnya mau email hiring at posisi posisinya back end SRE DevOps, Cloud Engineer mungkin kalau misalnya dia yang tertarik. Oke. Okay. <laughs> gitu. uh, teknologinya apa mungkin secara umum? Oh ya yeah. teknologi kita um, mainly Golang sama Elixir. Um, ya yeah, Golang untuk back end ya, Golang Elixir untuk untuk mobile sih ya yeah, standar native ada React native ada flutter aja kita ada karena mesti provide SDK-nya terus untuk front end um, banyak kan view sih, cuman ada kayak beberapa tempat yang react, gitu. Hmm. Jadi, kalau back end misalnya golang ketarik, um, ya ayo banget. Terus kalau elixir tambah ayo. Karena <laughs> <Ternyata> jarang <laughs> banget <tuh> elixir. <laughs> iya, jarang banget. Baru ini jarang-jarang banget. Baru-baru ini nih, yang apa yang buka lowongan elixir. <laughs> <laughs> <Yeah, laughs> Oke, okay, iya. okay. menarik sekali pilihan teknologinya.